cek cek oke sini saya ingin membagikan tutorial yaitu cara mengedit atau mengganti letak belakang yaitu background foto di foto room oke pertama-tama kita langsung masuk ambil foto Oke kita tes edit bagaimana cara mengeditnya oke ini kita kecilkan dulu kawan-kawan terus apalagi ya oh ya backgroundnya background seperti apa kita kasih kayu mana dia wuih keren kan kayunya nih kawan Nah lagi nih Hmm, ini bagus nggak? Tapi singkatnya ini harus itu loh. Tapi kok tangan gue dipotong ya? Coba cek dulu. Hmm. Kau, lihat manual. Apakah ini di itu? sama aja ya. Kalau cara mengedit manualnya seperti ini ya. Hmm, kalau kita mau ini mau tambah. Kalau ini hapus. Hmm, ini tak hapus lagi. Nih. Hmm. Sama. Deh. Terus background ini Gak sesapan Kita ganti background apa ya Ini kota hmm, Karena saya belum Pernah pergi ke itu Luar negeri jadi saya kasih ini Wih tampak bagus kan kawan seolah-olah saya ada di kota tersebut oh. jadi seperti ini jadinya terus apakah ini cocok? enggak, belum ini harus di oke ini kita kecilkan lagi biar lengannya nggak nampak Eh. eh gimana ah seolah-olah saya ada di situ ya kawan-kawan oke kita izin save simpan karena ini sudah bagus nah begini hasilnya sejak kita tes jeli wih nah ini hasilnya, kawan-kawan. Nah, edit latar belakang mana yang utamanya tadi? Ya, ini yang pertama dan ini yang kayak dua. Terima kasih, mungkin sekian dari saya. Sampai jumpa.